Hai, hai hai hai hai hai hai. balik lagi ya Brodi berikut semuanya barang memang slot channel juga gitu, cuy seperti biasa kita akan mengupas tuntas pola slot gacor hari ini dan info update slot gacor hari ini seputar kakek Olympus lagi tentunya ya Brodi tentu saja masih setia menemani lahan tergacor terkecil dan rekomendasi gitu dan cuy di tahun ini ya Bro di lagi kalau bukan di Gila 138, cuy karena eh, karena di Gila 138 ini merupakan salah satu situs loton yang tergacor sejagat terayak dengan tingkat kemenangan LTP paling tinggi ya brodi pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai id-nya langsung saja gaskin gaskin gaskin ya cuy untuk link pendaftarannya udah memang taruh di tentang channel gitu kan boy gaskin ya boy kira 138 solusinya ya cuy tanpa banyak cekap apa matuk lagi langsung saja kita pinjamnya ya boy kita bermodalkan duit gocap saja anjing mantap Boy lumayan kali dua juga cucu ya, penghubung nyawa penghubung itu boy dan diusahakannya boy memang mengingatkan main game slot ini menggunakan duit bebas ya boy jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras gituan cucu nanti yang ada malah jadi beban keluarga gitu cu jangan sampai ya Brodi dan selalu stay safe pokoknya ya boy karena keselamatan nomor satu aja, pokoknya jangan emosi gitu boy selalu tetap jaga pola-pola ya boy dan untuk bednya menyesuaikan gitu cu. jangan memaksakan ya cu pokoknya dari memang segitu saja tetap setonton videonya jangan skip-skip ya joy. karena kadang ada kedudukan akhir laga gitu boy salam jp saja dari memang salam Cuk. Ya, cu Kaskin.